Huh? Huh? Huh? Aku ah. Kalau ningali Caiga eh naha oh ya, goya pas ningali cahiga, oh, Gempa bumi Manitudo 5,4 skala Richter mengguncang Banten. Gempa tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG di situs resminya Senin 17 Januari 2022. Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 7.25 waktu Indonesia Barat Titik koordinat gempa 760 lintang selatan 10.590 bujur timur atau 80 km barat daya bayah, Banten BMKG mencatat pusat gempa berada di laut 84 km barat daya bayah Guncangan terasa hingga wilayah Cikembar, Cirunghas, Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Sumur dan Bogor